Lima ribu sembilan enggak ngerasa susah Mungkin di situlah, mari kita punya arti lebaran. Orang apa apa umumnya uang pada lebaran haji korban, apa, apa korban apa? Puan perasaan. Perasaannya siapa sih ngarap korban aker? Oh. aduh, harapan piye nih kayak yang keren, harapan aduh ginjal khawatir mati, nong, menolong bayi khawatir digareng tuang tel, apa apa kayaknya yang kena. jagat nama-mena masih susah baik, hey. pegawaian angin kayak gitu, orang hitan masa di masa depan. Saud. Pengumpikan golongan saya ternyang apa ya? Yang mendur. Ih, kasih tahu gue nih santok, ini kayak wong susah temennya aku ini. Om, kenang apa, Om? Um? Kenapa menang baik kayak wong susah? Sudah diguru kau menang bae, nah, nganggur karo turu. Ngopi di situ loh, ngopi di situ, ceritanya saya menang bukan Edan nah, di kopi kek ben aja kacang kayak yang susah minum kopi tisip. di sit diinum di sit lah ben nyawana kumpul ben aja ngekriwa mularat baik minum siit lah ya oleh beli jinyi mau ginum kan siapa susah kan si kong eh tua kayak kong wesong ya wes tak minum ya kacang dia ya. Oke, asing arahnya pati Udah kopi, irang, getah, toner, kayak gula aren, manisnya jalan-jalan tapi keluar, asap, white, ureta, inyok. Mau udah ketemu karongan, dan dia ketemu karongan punya gemblungan, seni, panggung, diksi, Hai, hai, hai, hai,